tahun 2004 itu nah, ini ce nya persentase maksimal di angka 2,5. Iya, ini masih 0,12. Jauh masih di bawah. Masih layak berarti iya, ya? Iya, jauh. Terus ini HC uh, maksimalnya di angka 700. Hmm. Ini 112. Jauh di bawah. Aman. Jadi ini, ini nanti datanya langsung di-upload ke DKI berarti? Betul. Data ini nanti saya upload ke website DKI akan berhubungan ke tarif parkir di beberapa titik di Jakarta, contohnya ya, IRC Mota, ya. Senayan, Blok M, Oh, Blok M juga. Seperti itu. Nah, nanti menyesal ke beberapa tarif parkir. Sama nanti ngelink ke pajak. Ke pajak juga? Salah satu cara bayar pajak itu, memanjang-pajak di Blok M. Hmm. Jadi, dari website MDA yang nanti Tapi untuk, untuk uji emisi itu ada limitnya nggak? Maksudnya harus berapa tahun sekali uji emisi satu lagi? Oh satu, satu tahun, tahun sekali. Oke, oke, oke, oke. Oke, ya, berarti ya. Oke, okay, makasih ya. Hai, satu lagi, nih. bersihkan under report boat ya? Jadi ini. komunitas ya, nongkrong, ya. Udah. ya. empat paman teman-empat teman ini amin. Amin. Amin. amin amin, amin amin, amin, amin ya, amin, amin ya Om, gila ini yang berat